Hey guys, balik lagi di Bukono Team. <SILENCIO> enggak, kita enggak sendiri, ada Big Boy and the Wife. <SILENCIO> Sekarang kita lagi ada di Nagasaki salah satu kota yang kena bom atom tahun 1945 oh. ya sama Amerika kenapa kita ke sini? karena kita udah ke Hiroshima kan nah pengen tahu kan gimana sih keadaannya sekarang setelah 80 tahunan ya hmm. nah, di bom atom sama Amerika ternyata sekilas ini kita lihat banyak banget perbedaannya dan ada beberapa tempat yang bersejarah yang jarang terekspos media. Jadi kali ini kita mau kasih lihat ke kalian. Jadi jangan skip video ini, tonton sampai habis. Semoga ini bisa jadi satu informasi tambahan buat kita, oke? Okay? Let's go! Kenapa, kenapa sayang? sayang kenapa, kenapa? Ini Shinkansen. Shinkansen? Iya. Yang mana? Ini, ini, bikin Shinkansen. Jalur. Oh. Iya yeah, guys, di Nagasaki sekarang belum ada Shinkansen ya. Jadi sekarang mereka lagi bikinin trek shinkansen dari Fukuoka ke ini. Jadi nanti dari Tokyo bisa langsung ke Nagasaki, Nagasaki pakai shinkansen. Mereka pakai ini ya, kamome. Kamome itu apa? Kamome itu burung-burung. Burung. <laughs> nih, nih nih nih shinkansen kayak gini. Tuh, ini Betul pintu ya? masuknya guys. Lagi ini konstruksi. Kayak gitu tuh. Kamome. Ah, oh. September udah jadi ya. September debut. Oh, keren ya. Kayak mobil Audi itu Kamome ya Kamome itu oh. ada di laut kan Dengan lagi itu di samping laut. laut jadi Kamome Kamome itu jenis burung ya guys ya jenis yang burung. parunya itu panjang itu ya ada di laut Laut kan? ya oh. yang ya. ada di laut itu ikan sayang bukan burung nih kalau yang di sini guys yang di sini JR nya biasa ya jadi kalau dari Fukuoka bisa naik ini rapid cuma naik rapid doang yang bisa ke sini <laughs> kalau nggak naik e bus ya ini jr nya biasa guys Hai, hai, tiket to eh no tiket right? ayo bis tiket to ayo tiket to ayo it's like a fabric hah fabric like tiket tiket tiket month month nggak nggak itu tiket tiket di sini nene well, uh, scratch it scratch it, it. Uh -huh. oh, aha yeah. ini month right ah uh, month ini date deh yeah. ya may don don mista kali sekarang ya guys uh, tiket ini ya tiket buat naik bus di Nagasaki beda banget dikasihin kayak ini kayak pamflet di dalamnya itu ada rutenya juga dan cara okay. pakainya itu bulannya bulan sama tanggal ya tanggal sama bulannya itu kita apa tuh kayak main apa ya kayak kayak itu loh kayak lotre gitu loh jadi di apa sih digosok digosok ya benar digosok digosok sayang. Mm. kamu juga gosok sayang? ah kayak gini ya guys jangan sampai salah ya, gosok tanggalnya ntar kalau sama kita nggak bisa pakai lagi misalnya sehari sebelumnya nanti kan jadi salah <laughs> oke okay, one more ya, nah ketika naik kita harus ini potong ini potong aja kasih kasih ke ini supirnya iya supir oh di dalamnya ada rute juga, kan? Iya, iya, toh, dalamnya ada rute juga Sayang, aku pertama kali loh lihat tiket tiket kayak gini. Iya, aku juga. <laughs> Biasanya dikasih tiket satu hari gitu kan, ya? ya ini, kayak kartu kan? Iya, iya, ini apa itu? <laughs> Guys, ini kita nyampe di apa ini? Peace Park. Oh, Peace Park. Untuk dari situ ada tulisan apa? Tulisan, tulisan apa? Tulisan apa? -tulis. Ada anak-anak, ya, oh. ya. waktu bom habis dia, kejadian bom, ha? ya, Dia terasa pasti oh. haus, ah, haus. Ah. Ya, jadi, ya, pengen mau minum, pengen tapi, mau minum. ha iya, pengen mau minum, ah, tapi... Ya, tapi di atas airnya ada minyak, oh. jadi ya bingung deh. Tapi jadi, finally, ah. ya, dia minum. oh Jadi, habis kejadian bom itu, ada anak kecil, gadis ya, mm. ah, itu haus mau minum tapi airnya banyak minyak gitu. Iya. Gitu. Jangan di di bawah. Jangan di bawah. Huh? Aku pakai rok. Aku pakai rok. Oh. Hmm. Itu. Mereka lagi foto-foto. Oh, aku pengin tanya dong. Kenapa? Itu artinya apa patungnya itu? Patungnya huh. tentang filosofi. Bun damai ya? oh, yang. Berdamaian. Berdamaian. Oh, kan? oh, perdamaian. Perdamaian. Peace Ya peace Ada arti ini apa tuju tuju di atas ini kan ke sini ke di atas? iya bagaimana? yang tuju di atas tuh hmm. di langit indu bomnya oh, ada bom jadi ada bom. dan di sini ini artinya damai damai jadi nggak kan, jangan sampai ada bom lagi mas iya gitu ya. jadi mereka berdoa karena gitu kalian kalau ke peace park ya ke park perdamaian jangan lupa makan es krim ini Lihat tuh bentuknya kayak bunga-bunga kan? Buntut? Iya buntutnya kayak gitu Buntut siapa? Buntut es krimnya Oh, oh bentuk? Iya Edan eh, guys ah uh, Gerobak tapi bisa bayar pakai itu loh pakai PP Bukan nih guys, Oh Bunga yang mana lebih cantik ya? Bunga desa Hmm? Bunga desa Bunga desa apa? bunga desa ini atau ini oh hanya cuma dua aja okey oh, gitu. ya kamu bilang aja ayo ya, dah uh. uh. uh. ini lebih cantik ini hmm. bapaknya yang bikin ini mana rasanya hmm enak hmm enak ya, gitu. rambutnya hmm rasa hmm. ini vanila gimana makannya kamu itu hmm? <laughs> dari sampai di point yang ditunggal bom bom turun gitu turun iya bapak turun sebenarnya umum nggak turun ya di apa ya dari di sini 500 meter di atas oh gitu oh meledaknya iya ini ini titik point ya ini ini titik pointnya, pointnya di sini point. Uh, titik poinnya di sini mm -hmm. 500 meter di atas langit yeah. meledaknya yeah, gitu. Bom atom itu mm. Nama bomnya apa? Fatman Fatman ya yeah. Not Fatboy Kalau yang itu? Itu Big boy <laughs> Korban jiwanya berapa banyak orang? tujuh puluh ribuan yeah. Tapi itu yang langsung meninggal saat itu kan Iya yeah. Total keseluruhannya banyak mungkin ya Kupanya Yang luka-luka Luka-luka Kebakalan ya yeah. Gumam-gumam panas. Sini, sini, sini, Ada tulisannya. Di atas? 500 meter Ini jam 11 2. 2 menit. Meledak bomnya. Ini Iya, cuma satu bom. Oh. Semua kira kayak itu. Takut ya? Takut dong. Jangan sampai kejadian lagi sayang ya? Hmm... 73800 lah Sampai sekarang, karena bomnya matinya kayak gini Oh, korbannya? Ya, korbannya kayak gini Oh... Bukan waktu itu ya? Bukan waktu sampai itu? Sampai sekarang gitu Ini bekas ini loh, bekas kejadian waktu bomnya meledak gitu Di situ tuh, oh lihat itu tanah-tanahnya ini, kayak gini. Ada mangkuk juga, ya. Hati-hati, kamu ngomong itu. Kita lagi di Jepang, loh. Oh iya, <laughs> ada piring juga, oh ya, piring. Oh. ada pincu juga, ya. Iya, itu yang buat penjepit itu tanahnya kayak gini, ya. Apa tadi kamu bilang hmm? piring? Oh. <laughs> ada di museum museum bom atom iya di nggak sekian oh itu jamnya rusak kayak gitu sayang? iya itu itu kan oh itu jamnya tuh? sebelas dua kan jam sebelas lewat dua iya oh iya jadi jamnya waktu itu rusak ya iya, benar rusak. juga benar benar benar itu, takut iya. ya ya makanya ini selamanya kayak gini nih リチウム午前 11時 sayang ukurannya gede banget coba, uh, 3 meter. Beratnya empat ton. Wah, wow, Edan tingginya 3 meter. Nah, dalamnya ada plutonium. Ah, dalamnya ada plutonium. Pakai plutonium ya, kalau ini nuklir bukan nuklir ya, Pak? Atom ya. Tom atom, kacau beli baju apa sayang Guys di sini sebenarnya temu mau turun di sini tapi cuacanya enggak berubah jadi tanda poinnya ganti ke apa ya 500 meter jauh dari sini itu yang tadi ya Oh sebenarnya hmm. mau dijatuhin di sini tapi karena ini ya cuacanya kurang nggak kelihatan karena ada apa Aku, aku ya. Apa, apa, apa ya? Apa itu namanya? Komo itu nama apa sebenarnya? Crowd. Kenapa? Kenapa mau menjatuhkan di sini? Soalnya ada itu. Mitsubishi. Mitsubishi itu? company. Mereka bikin itu kan? Sip. Bikin kapal. Iya, kapal. Jadi mereka mau takut di sini. Oh. Ya, biar gak bisa apa ya? Tahan. Wah. Oh, perang. Iya, perang lagi. Oh jadi sebenarnya ini yang jadi titik pengen dijatuhin bom atom itu ya? Dia tuh ini, banyak, iya sih, banyak kapal ini tuh, kelihatan itu, tuh. Ya. Ini kapal perang ini. Warnanya beda nggak? Warnanya beda, abu-abu. Iya. Ternyata ini sebenarnya yang jadi incaran Amerika ya, mau dijatuhin bom atom. Iya Baru tahu sih aku ini. Oh pantas ya, soalnya mau di sini pabrik pembuatan kapal perang ini. Benar, gak, sayang? Di Nagasaki, pabrik pembuatan kapal perang di sini, ya? Hmm. Pabrik Mitsubishi ini, ya? ya? Tuh, ada berapa nih kapal perang? Coba hitung, sayang. Satu, dua, Tunjuk ya. Dong, kekeletan satu, dua. Coba tunjuk satu, dua, tiga. Coba ya. tiga, ya. coba aku hitung, ya? Okay. Yang bener, kamu? Iya, di sini satu. Nih, hmm. terus ke sini dua. dua. Terus ke sini ada tiga. Terus belakangnya lagi di sini nih mana ada lagi nih. Nah di belakang situ di tengah-tengah ada empat, ada lima saya. Oh, enggak ya? Kamu mau nipu aku ya? Gak ada kan? Ada itu, ada lima. Gajinya? Tadi kamu bilang ada berapa? Gak jelas. Tadi kamu bilang ada berapa? Apa? Huh? Apa? Kamu naik satu, kamu bilang tiga. Suasananya <laughs> so, sayang. Makin sayang deh, nostalgia uh, ya, guys. Itu dia uh, banyak hal-hal yang kita nggak tahu ya di Kota Nagasaki ini. Uh, kenapa dipom atom terus, per, per, terus perubahan setelah udah dipom? Sekarang keadaannya kayak gimana? Sekarang tuh benar-benar udah maju banget, udah nggak kayak zaman-zaman perang dulu. Dan setelah dipom juga banyak banget bangunan-bangunan yang dibangun kembali, bagus. Transportasinya juga bagus ya. hani Apa? Itu. Oh. Sunset, nih Oh itu artinya sampai di sini dulu video kita kali ini guys ya. Semoga bisa menambah wawasan kalian, bisa menghibur kalian. Ya, ya salah satu kota yang bisa jadi destinasi buat jalan-jalan kalau punya kesempatan ke Jepang, ya. Dan ya. buat teman-teman yang di Jepang kalau sempat main-main ke Nagasaki. Coba lihat ke ini, Museum Bom Atom. Ya main-main kayaknya nih, porsi nih, ini gratis ini Dan kita bisa lihat kapal-kapal perang yang suka perang ya Yang penting jangan perang sama istri, jangan perang dalam keluarga oke okay? Thanks for watching, always be smart and bye-bye Big boy udah pulang duluan, katanya kedinginan Dan bini bininya ngantuk katanya Oh, lemah Lemah oh.